ketemu lagi dengan aku di Gebiar 123 bareng Tante Gaming di pola-pola terbaru pola gacor pola hoki untuk rekomendasi selalu JP setiap harinya di si kaki dengan arena bermain gacornya juga di Gebiar 123 hari ini aku bawa modal Rp90.000 Aku bakalan nyepin lagi mencari gratisan Dengan pola terbaru pastinya di video-video yang setiap harinya selalu terbaru ya untuk kalian Di pola pertama ada pola 20 putaran otomatis di satu checklist turbo Oke taruhan ganda aku aktifkan Dan aku coba pastinya di pola pertama itu aku pastinya main di bet 2400 karena aku jarang banget ya untuk main di bed yang kurang dari 2400 untuk memancing gratisan karena lebih mudah besti untuk memancing gratisan itu di bed yang lebih tinggi guys nah ini rekomendasi juga nih untuk kalian dicoba untuk memainkan di bed lebih tinggi dari 1200 untuk rekomendasi dan cepat mendapatkan gratisannya di sikaki Zeus. Oke lah ya, kita putar dulu ya pola-polanya dan disimak juga videonya biar kalian paham ya dengan pola-pola terbaru aku hari ini. Untuk pola kedua, aku main ke bet 4800 masih di satu checklist aktif ya. Oke, kita memakai 7 putaran otomatis untuk pola kedua, taruhan ganda aku non aktifkan oke mudah banget nih wih scatter 3 dong scatter 3 teman-teman udah mulai memuncul-muncul ya oke kita manual wih cakep banget cakep banget ini masih di checklist yang sama aku masih memakai satu checklist aktif di satu checklist turbo dan di momen baru satu kali di manual langsung aku mendapatkan gratisannya wow ini berarti tadi di putaran 7 putaran otomatis itu sudah lumayan memancing skater 3 udah muncul ya teman-teman. ternyata gratisannya langsung aku dapatkan guys oke kita nikmati dulu gratisannya oke banget pastinya gratisan pertama yang aku dapatkan itu di bet 4800 ya karena aku memainkan bednya di berganti pola aku langsung main bet ke bet yang lebih tinggi ya ada kali dua ih jangan pasirnya connect dong ini enak banget nih pecahnya udah 60000 oke dikali 9 wow wow wow enak sekali walaupun kali-kaliannya masih minim hanya 9 karena pecahnya nyampe 60000 ini langsung sensasional dong 546000 wih cakep banget gratisan pertamanya udah banjir banget nih cuannya Enak banget ya pecahnya Oke kuis semoga ada pecah lagi Nah biru ada kali lima juga oke cakep banget Wih cakep banget kuningnya banyak banget loh Ada kali tiga juga ya yang dikasih turun lagi sama si kakek Oke 21.000 ribu dikali 17 Wih cakep banget dong dua kali sensa dong di gratisan pertama ini langsung sensa lagi ya, yang kedua 363.000. Wow, enak sekali. Gratisan pertama, belum apa-apa, udah dikasih cuan yang banjir sekali ya. Wih, cakep banget nih, tambah betah terus setiap harinya nyepin-nyepin di kebier 1-2-3. Cakep banget, cawan pecah, ada kali 3 dan kali 5. Ini pecahnya enak banget dong, berapa kali pecah di satu layar. Oke, okay, dikali 25, wow, ini sensa yang ketiga, wah ini sensanya terus menerus ya, udah 3 kali, 498.000 dong, cakep banget, sensa yang ketiga, enak sekali, ini banjir banget guys, cuannya di gratisan pertama aku, nyampe 1.452.000 dong, gratisan pertama ini, wow, enak banget ya kita mainkan lagi bednya ke bed 10k jangan menunda lama-lama apalagi kalau kita dikasih gratisan pertamanya itu banjir sekali cuan ya kita gas untuk ke bed 10k dan kita putar kembali pola-polanya oke wih cakep banget ya gratisan pertamanya ini udah aman banget untuk positif WD dari modal 90k aku menjadi cuan 1 juta lebih itu udah menjadi beberapa kali lipat ya lebih dari 7 kali lipat kayaknya Dan jangan lupa juga ya untuk kalian yang udah stay-stay di my channel aku di arena Gebiar 123 Gaskuy langsung kalian share sebanyak mungkin di video terbaru yang berisikan pola-pola gacor Pola-pola hokinya juga yang terbaru bareng Gebiar 123 Untuk link bermain sudah tertera di deskripsi aku ya Oke kita lanjut ke pola tujuh putaran otomatis ini aku dari awalnya pintu memakai satu checklist pull ya teman-teman ya dari pola pertama sampai pola momen mendapatkan gratisan itu aku tanpa berganti pola guys aku masih memakai satu pull pola checklist turbo tanpa memakai checklist lewati layar oke lanjut ke pola manual kita lanjut pola manual Oke okay, manual lagi, wih cakep banget, cakep banget. Aku dapat lagi gratisan yang kedua. Dikira aku ini bukan gratisan guys karena Skaternya itu satu persatu turunnya ya teman-teman ya. Ternyata langsung pergi sepin. Oke okay, cakep banget naik bed langsung kepancing lagi gratisannya. Ini bed terakhir aku Ini bed mentok aku di bed 10K Kalau aku nyepin-nyepin yang Kurang dari 100 ribu Dan tanpa buy spin, Menurut aku di bed 10K itu udah termasuk Bed yang lumayan Barbar ya Jadi kita mentok aja main di bed 10K Kita nikmati gratisan Yang kedua Wih jangan pasir pecah guys Pastinya di bed 10K itu Semoga isi cuannya berbeda ya Dengan bed yang 4800 ya karena pecahnya pun berbeda sekali jumlah cuannya ada kali lima ini berapapun isi gratisan yang kedua aku e, lumayan sekali karena cuan aku udah aman juga udah lebih dari satu jetty untuk Positif WD hari ini dan semoga Pola-pola hari ini rekomendasi ya untuk kalian langsung nyepin nyepin di arena Gebiar 123 di gamenya si kaki Zeus capcus kalian gak usah bingung guys hari ini kalian gak usah bingung mencari polanya karena aku setiap hari selalu ada untuk kalian berbagi pola-pola terbaru pola-pola hoki rekomendasi selalu JP-JP dan arena bermain yang selalu gacor juga untuk kalian di Gebiar 123 capcus langsung berjoin ke arena bermain yang aku Simpan dan aku sematkan ya di deskripsi Aku guys oke sembilan ribu Cakep cuan Udaman untuk Positif WD hari ini Oke nanti ketemu lagi Dengan